dan bahagia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang tugas pada modul 11A5. Mendesain kerangka pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Berikut ini adalah fasilitator kelompok kami. Bapak Kasri sebagai pendamping kelompok Adapun anggota kelompok kami adalah Ibu Lasma Irmayanti Purba Ibu Vicky Nurbaiti Herlina Ibu Deliana Hasibon dan Ibu Suswati Baik, kami akan mulai presentasi hasil diskusi kelompok kami Mendesain kerangka pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara Hal-hal positif yang kami pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah Saling menghargai perbedaan yang ada Poin ini juga kami ambil dengan melihat budaya daerah kami Daerah Pematang Siantar, Sumatera Utara merupakan daerah multikulturalisme Meskipun penduduknya plural dari segi etnis maupun agama Namun harmonisasi hubungan antar warga dapat terjalin dengan baik dan terbebas dari konflik etnis dan agama Hal positif yang kedua yaitu melakukan kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat Kegiatan musyawarah ini masih terus dilaksanakan mulai dari level masyarakat hingga level pemerintahan kota. Selanjutnya, dalam mendesain kerangka pembelajaran sesuai pemikiran Ki Dewantara, kita ketahui bahwa visi pendidikan Indonesia yaitu untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Oleh karena itu, untuk mendesain kerangka pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, Profil pelajar Pancasila dalam mengembangkan kerangka Merdeka Belajar yang kami pilih adalah Gotong Royong Nah, sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sekolah dan kelas yang mendukung untuk terciptanya Merdeka Belajar adalah Yang pertama, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan Kemudian yang kedua, membangun kepedulian dan saling berbagi antar sesama yang ketiga, menciptakan kerjasama dan kolaborasi dalam pencapaian bersama. Alur kerangka Merdeka Belajar, adapun tujuan utamanya adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu Gotong Royong. Kompetensi pelajar Pancasila, pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Adapun indikator ketercapaiannya. Yang pertama, siswa terlibat aktif dalam aktivitas belajar kelompok. Yang kedua, siswa menghargai perbedaan pendapat. Dan yang ketiga, siswa saling memotivasi dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Elaborasi hingga pelaksanaan konkret di sekolah dan di kelas. Hal utama yang dilaksanakan adalah ya Hal yang dilakukan untuk mencapai pelajar Pancasila adalah Pertama, pembelajaran yang berpusat pada unjuk kerja Yang kedua, pekerjaan berbasis proyek Yang ketiga, evaluasi dan refleksi pembelajaran Yang keempat, Pembelajaran berbasis kontekstual melalui diskusi kelompok dan mengedepankan konten budaya lokal Selanjutnya Alasan kami memilih profil pelajar Pancasila Gotong Royong adalah Dengan profil pelajar Pancasila Gotong Royong dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan Kemudian dapat menumbuhkan rasa kebersamaan Selanjutnya, dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan saling menghargai, serta dapat menyatukan pendapat. Inilah alasan kami memilih profil pelajar Pancasila Gotong Royong. Nah, adapun cara mencapai profil pelajar Pancasila ini adalah: pertama, melalui bimbingan guru siswa dibentuk dalam beberapa kelompok belajar dan siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok Yang kedua, guru bersama siswa melaksanakan piket kelas Ketiga, guru bersama siswa melakukan kerja bakti sekali dalam seminggu Para pihak yang terlibat dan peran mereka di dalamnya Yang pertama, kepala sekolah berperan sebagai pembimbing dan penanggung jawab kegiatan Guru sebagai pelaksana dan pembimbing siswa Kemudian siswa sebagai pelaksana kegiatan gotong royong Dan petugas kebersihan sebagai pelaksana kegiatan Nah ini adalah presentasi kami tentang desain pembelajaran yang berbasis Pemikiran Ki Hajar Dewantara Demikianlah hasil diskusi kelompok kami Salam dan bahagia Terima kasih Guru Penggerak Merdeka Belajar